Pak Dewa, kalau minta depannya full kaca ini rangkanya nanti kayak gini, Pak. Pak coba masuk ya, Pak. Ini belum jadi, tapi saya pasang kacanya, Pak. Iya, ini dia, Pak. Ini pasangin kaca. Jendelanya satu, ekor nanti Nanti asingnya berlaskan, Pak. Ya. Lampu dua. Colokan ada di bawahnya dua. Ini apa ya? MCB sebelah sana pak. Ah, itu.